Tapi Ma, Alis mau main. Ah, Ma, udah tak menunggu Alis lagi dulu ya, Ma. Tiba-tiba, Alis terjatuh. Alis lalu saling batu. Diri yang sedang puasa ingin bertanya kepada Allah Akbar! Allah Akbar! Tidurlah saat puasa, waktu duduk berhambung bimba, Dari Kemudian Dari dan Ibu sholah, kalau susah surat, Dari tertidur What do